EA yeah, Games. Challenge everything. What? Yo guys masih bersama lagi dengan Tesiswo2 ya kali ini Tesiswo2 sedang mengupdate barunya yaitu sound Segment versi aplikasi mod. Ya nama aplikasi ini bernama Elite Mod South 2 versi 3. Ya untuk cara menggunakannya kalian tinggal install aja aplikasinya dan setelah itu kalian login aja untuk mendapatkan passwordnya kalian tinggal pilih menu klik get passport lalu kalian login aja oke okay, di sini kalian tinggalin saja aplikasinya lalu kalian login lalu kalian tinggal aktifin aja pada chipnya pada aplikasinya lalu setelah itu kalian aktifkan pada menu akurasi setelah itu kalian aktifin akurasi pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Lalu setelah itu kalian injek pada menit terakhir. Oke, okay, bye guys. Di sini kita akan menguji coba ya aplikasi barunya ya, Version yang terbarunya ini yang sudah menyatukan pada cheatnya. Oke, okay, langsung aja di sini langsung kita mulai guys. Ya, kita login dahulu. Oke di sini kita sudah masuk lobby guys. Kita langsung main aja guys. Kita main guys. Kita guys. Tembak guys. Dede dede dede dede didi. dede dede. Aduh nggak naga guys. Tembak lagi guys. Tembak lagi guys. Cari lagi guys musuhnya guys. Aduh mati guys. Cepat lagi guys. Tembak lagi guys. Cari lagi guys musuhnya guys. Tembak. Dede dede dede dede dede dede. Mati guys. Cari lagi guys musuhnya guys. Biar ketampon guys saya lagi guys musuhi guys take Tembak dede dede dede mati guys saya lagi guys musuhi guys Take care tembak Dedede -de -de -de -de -de. De -de -de -de. headshot Bukan kena guys Sebelah kiri guys tembak guys Dedede dede dede mati guys mantap guys kita guys saya lagi guys musuhi guys Nggak ketemu guys Tembak dede dede -de -de wiii mantap guys Retro nya aktif guys 100% guys Ya, kita teman nah sudah selesai guys guys. Oke okay, guys, itu aja guys ya pada cerita barunya guys. Ya jangan lupa subscribe dan terus channel keduanya. Saya tetap guys tetap loyal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.